Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Di VTV, kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Kita mendapatkan kebahagiaan special moment persahabat ya Dari dede dan kakak Bilar ketika di acara Cinta Abadi Leslar Perhatikan di postingan ini Sungguh luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan Dan kita rasakan dari seorang Rizky Bilar Yang begitu sayang terhadap Lesti ya Masya Allah perhatikan tangan kakak Bilar Ini lagi elus-elus manja kepala dede Lesti Masya Allah Luar biasa Di hadapan Papa Daniel mereka menyuguhkan kekiutan dan kemesraannya persahabatnya mudah-mudahan Tentunya rumah tangga didik dan kakak Bilar selalu diberikan kebahagiaan amin Terutama persahabatnya mudah-mudahan rumah tangga mereka dijauhkan dari orang-orang yang jahat Diunggah kembali postingan ini oleh akun sabaroteing underscore leslar Ada kalimat caption juga yang luar biasa dituliskan Bismillah, Assalamualaikum ya Allah Jadikanlah pagi ini awal yang indah Segala urusan dipermudah Dan dibukakan pintu rezeki dan kebahagiaan Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semua Amin, Masya Allah banget ya luar biasa Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati Selalu mendukung dan support untuk dedek dan kakak bilar. Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan bersahabat ya Semalam ada video call nih, Dedek Lesti bareng Teh Lilis Bintang Pantura ya Masya Allah ternyata semalam ada yang ngidam seafood ya Bumil kita nih aduh luar biasa banget yang menggemaskan ngidamnya Ada sebuah kalimat di sini yang dituliskan Si bumil sayang ngambek karena ngidam seafood katanya tuh Wow masya Allah banget ya Terlihat juga ada keawan potret di sana di sini kawan potret lagi jahilin Dedek lesi ternyata diunggah nih GS-nya. Kawan mengunggah sebuah postingan seafood ya. Di situ ada kalimat cepat lesi kejora katanya tuh. Aduh. mentang-mentang <gifat>, jauh nih persahabatnya. Hanya bisa lewat HP aja nih Dedek lesi Aduh, temes banget yang udah mudahan bahagia selalu pokoknya untuk dia dan Kakak Bilar. Di sini kita lihat banyak sekali komentar dan tangkapan juga yang diberikan dari para fans. Ya, dari akun Mardiani612 mengatakan Kang Awan Jailin Bumil Katanya, aduh, emang cute banget nih kawan ya Selalu aja, <laughs> Jailin Dede Elhasti kejaran Support doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya, perhatikan juga persahabat di postingan ini Ini adalah sebuah momen ketika Dede Elhasti dan kakak Bilar jengukin ready di pesantren ya Tak hanya dedek Lesi dan kakak Bilar nih yang jengukin, ternyata ada ibu ibunda juga, yakni Ibu Rosmala Dewi. Para sahabat, ya perhatikan di sini. Ibu Rosmala Dewi pun ikut jengukin ready di pesantren, ya. Ini bersama dede dan kakak Bilar, masya Allah luar biasa indahnya kebersamaan. Keluarga besar ini membuat kita semakin bahagia, dan kita lihat keunggahan ini terciduk Ternyata di lesti dan Kakak Bilar ini ditemani oleh ibunda tercinta juga, Ibu Rosmala Dewi, yang turut ikut persahabatan. ya, jengukin ready di pesantren Masya Allah, postingan ini diunggah kembali oleh akun Family underscore Leslar23. Ada kalimat caption yang dituliskan Ibu Rosmala Dewi ikut juga ke pesantren nih, itu Masya Allah ya kita lihat banyak sekali komentar yang sangat positif di sini. Salah satunya dari akun Manoh Bunda mengatakan benar-benar ya, dia keluarga udah menjadi satu, gak ada lagi sebutan mertua dan mantu, tapi udah jadi orang tua dan anak kandung sendiri. Memang luar biasa pasalatnya kebersamaan, Dedek dan Ibu Rosmala Dewi, membuat kita semakin bahagia dan bangga. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, Amin. Dan kita lihat juga persahabat yang kunggah berikutnya di sini ada sebuah unggahan postingan juga nih sahabat ya setelah Jungukin Randy di pesantren, tentu Kakak Pilar dan Dedek Lesti kejora langsung ke rumah Ibu Rosmala Dewi yang dibintang Roni persahabat ya, wow masya Allah banget ya, ini kumpul keluarga juga masya Allah luar biasa lagi main game bareng ya, Aduh terciduk Kakak Pilar lagi pakai baju ijo ijo lumut, mudah-mudahan. Selalu bahagia pokoknya untuk Dede dan kakak Milarni Dan kita lihat ternyata ada yang begadang semalam ya Diunggah nih GST kakak Milarni nih 4 jam yang lalu Main game sampai subuh kayak nih ya perhatikan Gak sia-sia begadang Kakak Rizky Bilar ini tentunya di posisi pertama juara satu ya main game Wow Masya Allah banget nih rekor dunia luar biasa gak sia-sia katanya begadang sampai pagi Luar biasa, doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu sehat Dan kita menunggu kejutan bahagia hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh